ada cctv gitu I, ya, maksudnya. cctv maksudnya di setiap kantor. kenapa cctv itu oh. harus ada di lampu merah, kenapa enggak di kantor-kantor oh. Uh, oh, jadi ibu dulu waktu di penjara kurian ya <laughs> udah oke okay, oke okay. jangan ada yang hey. lasak lagi ya kamera standby, tang lampu oke okay. standby, editor, editing, pak Ujang, <coughs> pak Maman, oke okay. sama Ramayadi, Edi Ramayadi, <coughs> Ramayadi. Awas tolong Markona, <coughs> bang novel, baswedan Oke, okay, oke, okay, yuk, okay, lupa lagi ya Satu, dua, tiga, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, Oke okay. Selamat malam Pak Gembel Selamat malam Bung Boom. Arif Kita bung ya, gak oh, ngapak lagi Oke, okay, bagaimana Bung Gembel? Oke, okay, Alhamdulillah baik, sehat walafat Bagaimana dengan Bung Arif sendiri? Alhamdulillah masih sehat juga tapi ini kita malam ini mau mancing kayaknya ya kayak Bung baru pulang dari ngisi kurban Jumat tadi ya? Iya siang dua siang ba. ya iya. luar biasa dengan sarungnya dan peci yang luar Apa biasa. ini Pak? Ini Gimik pak gimmick. Gimmick. Eh ini apa? Ada kehilangan mama? Iya Halo, Mau masuk tv ya oh. Oke okay. okay. uh, Hari ini masih di channel podcast terjalanan iya. Jadi kita sudah bertransformasi Yang kemarin asal info Iya, Cuman waktunya setengah hari aja pak Setengah hari, karena kita mempertimbangkan acara-acara oh. yang di tv oh. Setelah lihat kanan kiri muka belakang akhirnya kita berubah nama bertransformer menjadi podcast perjalanan Luar biasa podcast perjalanan Jadi teman. jangan lupa Supreps di... Supreps uh, Apa Kontraber apa itu namanya Tombol-tombol merah itu pijit-pijit Sekali aja jangan dua kali Iya benar hmm. oke okay. Jadi kita sudah resmi hari ini Sudah resmi pak Sudah resmi uh -huh. Resminya Dan apa jadi... nih Jadi podcaster jalanan oh kira menjadi Power Rangers nah, apa kita tagline kita tagline kita belum punya belum punya juga belum jadi silahkan komentar nanti komentar di bawah. nanti yang menjadi yang komentar yang baik kita pakai tagline kita kasih giveaway oh, luar biasa yeah, dan man. kita hari ini masih di rooftopnya dunia kopi kopinya enggak bikin gembu unyu-unyu oke oh, iya, okay, hari ini kita mau ngapain Pak? bung Irfan mau duduk-duduk aja kayak enggak duduk-duduk sambil kita Habis si kopin ya. Iya, cakap-cakap enggak jelas cakep, juga jelas. sama orang yang enggak iya. jelas. Lu oke, <laughs> kok gitu, Pak? Eh, Bu, tolong, Bu, ini Bu, ini enggak masuk sponsor kami. Bu. Iya, belum tolong masuk, ya. ya. Jadi, siapapun yang mau produknya ditampilkan di meja kita, yang nggak seberapa ini, ya yang juga belum ada kainnya. Iya, uh, silakan hubungi kami. Iya, uh, mau tahu mau sponsor taplak meja iya, kalian iya. bisa? Iya, hmm. iya. Okay. Eh eh Bu, anaknya disusui Bu? Iya, <laughs> oke okay, ya. Ini sedikit informasi ya. Ini karena podcast jalanan di outdoor jadi ya. banyak opa-opa, oma-oma, -opa, hmm. adik-adik, anak-anak, anak kecil, Kang Somai, Kang Bawang, Kang Sate banyak. Ya. Jadi kita Beber -beber. juga mempersilakan bagi kawan-kawan hmm. yang mau hadir lihat kita ya. Boleh, yang boleh, boleh. Kegantengannya sudah teruji e, secara iya. klinis. Klinis dan uh. ekosistemnya baik-baik saja. <laughs> <laughs> oke. <Okay. laughs> Uh, langsung saja datang ke Rooftop Dunia Kopi oh. Jalan di Raja Juanda nomor 100 Kota Tebing Tinggi, Simpang BP7 Samping Mayam penyet Samping ayam, ayam penyet Sebelahnya lagi Alpamat ya. uh, okay. Alpatit gitu ya, ya Alpatit Oke okay. okay. Pada malam hari ini kita kedapangan tamu yang sangat istimewa Mungkin di Jagat Anstereo Tebing Tinggi sudah mengenalnya Dari bapak-bapak, ibu-ibu pejabat dan rakyat biasa juga yeah. sudah mengenalnya siapa lagi kalau bukan Ibu Eci Suraid yeah. Oke okay, ini dia Ibu Eci Suraid Bu yeah. T -t -t kameranya remote kan Bu Oh muat, ah. muat. oke okay. ya yeah, ini bu, yang bisa digelar juga salah satu bukan salah satu termasuk salah keping semua. tebing tinggi Pak oh ya, yeah. pikirku salah yeah, semua. jadi cuman ada satu pak jabatan kepling di tebing pak. Iya, di, itulah dipegang oleh Bu Eci ya. Bu Eci Kaplan, luar biasa Kaplan, bung. Dia. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa hmm. dengan baju merahnya hmm. dan dan biasa di luar juga pak. Ya, Selain luar biasa biasa di luar juga. Bajunya mengingatkan hmm. saya dengan salah satu partai oh, oh, luar biasa. Oh. Apa itu besar? Huh? Ciri merah. Iya, sejauh oh, eh. merah. Ciri. Ciri. Oke oke. Luar biasa. Jadi apa kabar Bu Eci? Alhamdulillah. Ay, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kami. Iya, dengan segala aktivitas kesibukan Anda sudah bisa menyisakan waktu untuk kemari. Alhamdulillah. Ini satu kebanggaan buat kita nih, Pak. Iya, kebanggaan. Bisa mendatangkan Bu Eci Shirae selaku kapten tim. Berserta tim-timnya. Oke. Oke. Oke. Terus Najud dan semua ya, yang rombongan Najud dan semua ya. Oke. Ramai sekali. Kami sangat takut. Bang, apa apa? Apa? luar biasa oke okay, kak ayah itu. suami gak dewa bu nggak oh, Enggak ya oh, oke okay, dadah juga input dada baru ibu ya oke okay, luar biasa bu Eci jadi ya. kita Bung Irpan ya. saya sudah tahu tapi kita juga akan menyampaikan nggak mungkin kita saja yang tahu kita tidak menyampaikan untuk penonton ya benar channel bener. kita jadi bu Eci ini ada salah satu aktivis dan termasuk Anggota lembaga sudai masyarakat yang bener, sepak terjangnya memang benar-benar membela masyarakat, masyarakat kota Masyarakat yang memang lagi membutuhkan Iya, ba. Jadi dia maju tak gentar membela yang bayar, iya Bu? Uh, ya. Baju tak, <laughs> motonya maju tak gentar membela yang bayar? Enggak lah. Oh, oh enggak. Tuh, gimana, gimana? Jadi, nah. oke. Oh, oke, okay. okay, gimana Bu kira-kira? Tandaan -kira? Ibu sehat atau bagaimana situasi? Ya, -tik -tik. Ibu atau apa nih kakak ini anaknya? Adik. Ah, Ada juga pun masih kecil masih kecil, masih kecil kok. ya Pak yang main ah, dipanggil Ade ya. Rasa mengkhawatirkan malam ini. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay, kayaknya lebih enak dipanggil Ibu aja lah, okay. biar lebih apa gitu ya. <laughs> ya jadi Bu Eci, hmm. mungkin beberapa menit ke depan kami hanya bertanya-tanya, kalau mau dijawab silakan, kalau nggak dijawab ya dijawab aja. <laughs> Oke. Okay. Jadi Bu Eci, malam hari ini luar biasa dan cip, gimana kira-kira Bu Eci tentang aur, tebing tinggi saat ini? tentang tebing-tebing tinggi saat ini menurut pandangan saya uh, gimana ya kalau saya uh, yang selama ini aktif di lapangan, saya lihat tuh masih banyak masyarakat yang belum terjama oleh pemerintahan ini wah berarti Terjamah. menurut ibu masyarakat harus dijama oleh ini, pemerintah ini ini, ya ini ini ini sedang menipu, terjama Jamah ini. jama ini jamaah Bukan, oh, oh bukan. bukan bukan itu ya pak kalau saya sering menjama istri saya Iya kak? agak Coba bahasa ibu, agak iya, yang membuat bu. kami sedikit uh, Menerang uh, iya. Apa, Ini kontennya ada anak juga ada loh bu, iya, bu. Anak-anak uh. Abang-abang, uh, kakak, kakak banyak Masih bu. banyak masyarakat miskin yang belum Yang belum diperhatikan oleh oh, pemerintah tembing tinggi mas, ini Oh gitu Jadi Jadi Kalau belum diperhatikan oleh pemerintah tembing tinggi Berarti kurangnya CCTV gitu bu Aturannya ada, biar bisa pemerintah melihat gitu ya uh, Iya oh harus ada CCTV gitu iya, maksudnya CCTV maksudnya di terkenapa kantor kenapa CCTV itu oh. harus ada di lampu merah kenapa nggak di kantor-kantor maksudnya untuk <laughs> apa sih iya iya biar, biar kelihatan gimana kinerja para e, pemangku kebijakan para pegawai-pegawai itu gitu. oh, oh jadi Ibu India nggak puas dengan ya, kinerja pa, hmm. apa ini apa-apa kalau kemarin apa? perangkat pemerintah perangkat ya, pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan di kota, kota tebing tinggi, kota tinggi. Oh, oh seperti itu jadi Pak Pak. Maksudnya enggak, gini oh. Pak. Ini masih ngambang. Bung, bung, bung, bung. Ya, Bung. Kita <laughs> okay, kan udah sorry. kayak ini sorry, MC sorry. sepak bola. Oke, okay, sorry Bung, sori. Ini masih ngambang, Bung. Iya, Ayah saya yang juga sering-sering lewat ke sungai tuh kan. Ini eh uh, apa tadi dibilang Bu Eci tadi kan? Terjamah. Eh uh, terjamah terjama. terus eh uh, uh, apa perangkat pemerintahan itu intinya Bu Eci ini gini lho, Bung. Maksud ah. dia beliau ini Kurang puas dengan pelayanan dan kinerja. Iya, maksudnya pelayanan yang seperti apa ah, gitu, Bu? Okay. kurang okay. puasnya. Tunggu, uh -huh. tunggu Bu, tunggu Bu. Mungkin ini bisa men, uh, menjadi pencerahan bagi Bapak juga uh -huh. dan kawan-kawan. Uh -huh. Maksud dari Bu Eci ini, uh -huh. oke. Okay. Baiklah, kita akan bacakan. Uh, ini ada rekaman video yang luar biasa uh -huh. dari sepak terjangnya Bu Eci uh -huh. waktu di, uh, uh, uh, uh, uh, uh, di... salah satu... Intensiwa. salah satu... iya nanti Insansi bisa kita tahan di tinggi Nanti okay. kami tampilkan videonya di sini atau di sini atau di kanan di kiri, Pak. Pokoknya di layar ini. Layar ini. Oke. Okay. Okay. Jadi apakah paket saya habis? Kok muter-muter ini video? Oh, sabar ya, penonton. Jadi Bu Eci ini, hmm. Pak, hmm. Dia susu, ah, diktara ini tadi ya Bu Eci ya? Ya. Hanya bilang asli semalam di saya. keren Akid merbahaya Hmm. ah saya hmm. channel ini berjudul dakwan benar narkoba ringan puluhan warga tebing tinggi geruduk pn tebing tinggi para dunia hari ini ada sidang oh. oh. Ketika, kita coba-coba jadi sama. di sini demo di sini juga. Tadi cinta saya sudah lihat videonya. Cinta cinta di sini juga. Cinta oh. Salah satu orator, Pak ya, di aksi ya. itu ya. Oh, ya, benar. Benar, benar, benar. Apa? Dan pada saat itu saya masih hamil, uh, kalau nggak salah, hamil usia delapan atau sembilan bulan. Lagi hamil usia ya. yang cukup besar itu, ya? Oh, padahal sudah besar. Sudah besar terus, perutnya juga besar gitu. Ibu sanggup ikut aksi dengan keadaan seperti itu ya? Bahkan itu kenapa? Kenapa itu Bu? Apa yang mendorong Ibu dalam kondisi seperti itu? Ibu masih, masih apa maunya atau sempat-sempatnya ikut aksi seperti itu? Karena gini loh, yang saya lihat di lingkungan, di lingkungan saya tinggal hmm. itu terlalu bebas. Narkoba itu, gimana? Perdagangan narkoba itu terlalu bebas. Perdagangan narkoba terlalu bebas. Iya seperti beli kacang goreng gitulah bahasa ininya ya. Nah, bahkan anak-anak hmm. yang SD yang SMP itu bisa tuh beli sabu tuh di daerah tempat oh. kita tinggal. Eh, Bu Eci berani bertanggung jawab sama pembicara Bu Eci. Ya, benar. Oke. Okay. Kita lihat dulu video ini Bu tanggal 14 Februari 2019. Benar kan Bu Eci yang pakai ya, benar. masker nih ya. Oke, okay. jadi di sini Bu Eci mengatakan dalam orasinya uh, pernah delapan bulan di rehab atau di, penj di, di penjara? Di oh, luar biasa Bu. Kalau itu Bu Eci tersandung kasus apa? Narkoba. Oh, jadi Bu Eci dulu mantan pecan uh, pakai narkoba? Bukan pemakai, saya juga penjual. Oh, dan Ibu Eci? makanya 8 bulan. Iya. Pada saat itu saya mm -hmm. eh, kedapatan waktu saya mau transaksi itu Juga teman saya yang yang pesan ke saya sendiri mm -hmm. gitu kan, Pengen beli itu ekstasi dua butir mm -hmm. Sama eh, sabu paket 200.000 mm -hmm. nah, Dan pada saat saya keluar, saya keluar mau ngantarkan itu bah, itu paketan mm -hmm. Saya langsung ditangkap oleh Polda Lampung mm -hmm. Loh, kejadiannya di mana, Bu? Di Lampung Oh, di, oh, Lampung. di Lampung Jadi, Bu Waktu itu area kerja ibu jual beli obat obatan terlarang itu di Lampung. Iya benar. Tahun hmm. berapa bu? Tahun 2010. Tahun 2010 dan ibu 8 bulan. Iya. Oh lalu apa yang membuat ibu ikut demo waktu tanggal 14 Februari 2019 ini yang ada di video Jadi ini? Jadi setelah saya bebas saya itu langsung pulang ke Tebing Tinggi. Hmm. Setelah pulang ke Tebing Tinggi? Jualan lagi bu ya saya masih jadi pemakai, oh. jadi saya tidak menjual tapi saya masih jadi pemakai mm -hmm. sudah dengan seiringnya waktu kayaknya saya tuh apa sih gunanya dipakai lagi gitu toh mm -hmm. abis nyabu main judi abis nyabu main judi habis habis, habis nyabu main judi itu, -itu terus kan, rumah tangga pun sempat mau berantakan, bukan? karena mm -hmm. gimana ya? karena kita juga sibuk dengan sibukan gitu. mm -hmm. mau kemana istri ya silahkan, mau kemana itu yang penting yang jam itu itu seperti tayang gitu dan sejauh itu saya masih menjadi pemakai narkoba saya berpikir sendiri tuh kok apa sih yang dicari gitu mm -hmm. contoh eh, abis nyabu orang kebanyakan yang abis nyabu tuh gak bisa tidur gitu kan mm -hmm. maunya cari aktivitas lain toh nyatanya abis abis nyabu saya juga masih bisa makan <laughs> saya juga masih bisa tidur gitu dan saya pada saat itu saya diajak suami mm -hmm. melihat Eh, sidangnya disebut eh boleh... uh, jangan diinisial aja bu di km ya oh ya ya nah, ya itu sidangnya km bandar bisa dibilang bandar besar di tebing tinggi mm -hmm. jadi yang saya tahu pada saat itu itu eh, sabu sabu atau inek itu pokoknya bahannya itu banyak gitu kan terus yang saya dengar dari cerita bahwasannya dia itu mau di ponis bebas atau direhab oh. kan gitu jadi jiwa saya itu serasa terpanggil meronta-ronta ya gitu. oh. di keadilan di keadilan uh, di Indonesia ini kok yang saya kemarin di tes urin aja saya hmm. dikenakan ponis 8 bulan hmm. kan gitu hmm. ini yang udah jelas-jelas bandarnya udah jelas-jelas bisa merusak generasi hmm. bisa merusak generasi kita kedepannya yeah, gitu benar. kenapa bisa di mau diponis bebas atau direhabilitasi, iya betul. kan? Gitu. Apa karena uang atau karena apakah? Gitu. Oh, jadi kemarin kawan-kawan itu saya lihat kan ramai dan termasuk ibu yang orasi di situ itu i, uh, tuntutan ibu itulah tuntutan kawan-kawan itu kenapa seorang ban uh, yang terindikasi bandar besar mau di hanya rehab ya, ya, atau benar. bahkan mau dibebaskan begitu ya, saja? Benar. Sedangkan ibu situ berorasi kan saya saja yang cuma terbukti tes, uri nah, tanpa bawa barang saya tes, tes, tes, jadi menurut ibu dengan kondisi seperti itu hukum terhadap apa si inisial apa tadi KM. KM, ya. KM tadi km tes, tes, tes, tes, tes, tes, di saat itu ibu masih tes, tes, tes, sudah berhenti tes, ya Uh, itu kalau nggak salah saya juga baru-baru berhenti baru bisa hitungan berapa bulan so. oh baru hijrah lah ibu iya. ya dan saat itu hamil nah, sebenarnya hijrah itu saya terpanggil setelah saya melihat persidangan KM ini Oh hmm. jadi Oke. saat itu sebenarnya ibu sebenarnya hanya rasa dendam lah ya maksudnya kalau dendam sih enggak, nah, jadi... cuman gini loh dimana keadilan oh, oh, oh, oh. keadilan hukum saya mau Hukum di Indonesia ini digunakan dengan yang sebaik-baiknya dengan hukum yang berlaku kan hmm. gitu kesalahan yang dibuat uh, seorang gimana kesalahan yang dibuat seseorang hmm. itu hmm. harus dipertanggungjawabkan dengan hukum yang berlaku ya, kan gitu lebih objektif ya, laku. ya gitu, jangan benar -benar. karena dia banyak duit atau begini atau dia kenal ini atau kenal si A B C D hmm. ah. jadi uh, yang saya mau kan agar ada efek jerah ke masyarakat ini tadi gitu. Hmm. Jangan eh uh, gimana saya bilangnya? Jangan enggak ah nanti juga kalau yang namanya hukum bisa dibeli gitu. Oh. Kan nanti sudah masuk karena banyak tuh yang saya lihat sudah sudah masuk, keluar eh dia buat lagi. Oh 86 lah ya istilahnya. Oh Soal, 86. Efek jeranya tuh gak ada oh, gitu loh. jadi hanya kayak tempat transit aja lah iya ya. bener oh. bahkan kemarin saya juga sempet tuh hmm. ada uh, warga Facebook ya sebelumnya juga saya gak kenal kan hmm. uh, pada saat itu anaknya itu suka jual beli handphone oh. dan ternyata anaknya itu menjual handphone hmm. uh, COD lah COD ya, ya, ya. ya. jadi dia tuh, ya. dia tuh nunjukin nih Uh, udah ditransfer ya oleh uh, sama abangku, abangku di luar kota, jadi aku disuruh jumpai kau gitu. Hmm. Ini ini ya bukti resinya tuh ditunjuk itu seperti beneran gitu. Hmm. Ini ini udah ditransfer nih ya. Dan nyatanya dicek sampai besoknya juga nggak nemu, nggak ada. Enggak, oh dia enggak, dia, enggak. dia bukti transferan tuh? Bu. Iya benar. Tapi dicek uang nggak ada, ada masuk. Enggak ada masuk. Jadi orang tuanya itu kan uh, blok di di Facebook tuh. Hmm. Uh, tolonglah si ketepatan si anak itu. Memfoto si pembeli hmm. Gitu Jadi diposting di Facebook Dan Alhamdulillah saya juga tahu Saya juga kenal Terus saya cari tahu Dan ternyata itu gerakannya dari LP Ibu eh, Maksudnya Gimana nih Yang pembeli handphone tadi Jadi itu Jadi gini nge -nge. Si abangnya ini Ngaku-ngaku hmm. di luar kota Abang ini siapa bu? Yang beli? Iya Ini kan yang Misalnya, saya penjual. Hmm. Mas Irpan ini sebagai abangnya. Oh. Mas Irpan ini mengaku di luar kota, kan gitu. Oh. Ternyata Mas Irpan ini keadaannya di LP. Oh. Sudah. emas oh, iya. menyuruh teman emas Mas, Mas Arief ini, hmm. untuk menjumpai saya. Oh, jumpain langsung biar percaya A -a. gitu iya. ya. A -a. Jadi, Mas Arief ini menunjukkan resi bahwasanya duit itu udah transfer ke kan rekening saya gitu. Udah masuk nah, lah katanya, ya. Jadi karena mau cepat saya juga percaya kan gitu kan. Hmm. Dan ternyata dicek sampai besok juga nggak ada masuk gitu. Hmm. Jadi orang tuanya kan e, cari tahu dan alhamdulillah hmm. handphone itu juga bisa dikembalikan dan saya cari tahu bahwasanya itu yang mengkondisikan orang LP sendiri. Hmm. Warga, warga, warga binaan. binaan. Oh. Warga binaan. Oh, oh. jadi. Ibu ngeceknya gimana sampai Ibu berani menyatakan itu memang warga binaan yang... Oh, gini. Mm -mm. Jadi dan kebenaran, kebenaran mm -mm. yang membeli ini yeah. tetangga saya. Mm. Yeah. Tetangga saya. Intinya saya. Ibu nolong tetangga Ibu ini. Enggak. Oh, yang, yang beli yang yang, yang, yang di ini, Jod nya oh, oh. Yang membeli yang yang sebagai Mas Arif, yeah. itu tetangga Mas Arif nih tetangga saya. Iya. Yeah. Mm. Terus Mas Arif ini uh, saya lihat fotonya. Oh iya, saya saya japri tuh. Uh, mm -hmm. Penjual itu, ibu penjual. saya di japri tuh sama hmm. Mbak Eci, kan? Hmm. Mbak, kak, aku kenal nih sama orang ini gini-gini. Dia -gini, rumahnya di sini, coba aja jumpai kepling dulu. Hmm. Dan ternyata benar, didatangi, didatangi kepling, hmm. datangi ibu itu, datangi hmm. juga warga ke rumah hmm. Mas Arief. Ya. Dan, dan ternyata Mas Arief mengakui bahwasanya yang mengendalikan Mas Arief itu orang lapas oh. belakang rumah Mas Arief sendiri. kalau pada saat itu kondisi handphone lagi dipegang Mas Arief, masih atau... dipegang oh. belum dijual. Saya, oh. saya, saya, tapi saya enggak ada loh. Saya enggak ada beli. Ini, kan Ini kan betul. Ini kan saya bukan kamera. warga binaan loh, ketika karena depan kamera Bapak enggak saya bukan bapak. warga binaan. Ngaku, tidak enggak <laughs> saya enggak warga binaan. Bener. Jadi intinya enggak, memang enggak, enggak. <laughs> Ibu uh, dari cerita hmm. tadi ada uh, warga binaan yang hmm. memang bisa ber berhubungan atau berkomunikasi di luar sehingga sampai melakukan jual beli yang terindikasi juga melakukan unsur penipuan ya. Iya, benar. Tapi, dan itu sudah ibu buktikan ya. Maksudnya, Tidak. ibu, ibu, eh, uh, ya, ini kan masalah ibu tangani ya. Mm -hmm. Sebagai ibu juga di situ, lembaga swadaya masyarakat juga menerima laporan, minta tolong dari warga. Itu ibu telusurin ya. Iya. Lalu, penyelesaiannya nah. bagaimana? Penyelesa penyelesaiannya itu sama, eh, uh, antara si pembeli, antara yang tertipu mm -hmm. dengan yang ditipu. Heeh, uh -uh. jadi yang ditipu uh -uh. ini uh -uh. mendatangi ke rumah si penipu. Heeh. Uh -uh dan si penipu mengembalikan handphone dan meminta maaf sama yang tertipu mm. jadi kan maksud saya sih sebenarnya udah dilaporin aja oh, gitu. gitu jadi kan biar ada efek jerak gitu kan mm. tapi karena si ibu tertipu ini juga, si korban ini mm. takut istilahnya Mungkin, mungkin ya. Hmm. Takut kalau dilaporin handphonenya itu enggak balik kan hmm, gitu. Karena kan hmm, harga handphone itu lumayan ini juga iya. sih hmm. gitu di atas uh, harganya hmm. jutaan juga. lah ibaratnya khawatir terlalu panjang birokrasi ya, atau urus-urus oh, mungkin seperti itu. Ya, jadi itu loh nanti bisa. masalahnya. <laughs> nah, tapi gini Pak, yang hmm. jadi pertanyaan saya sedikit. Silakan. Uh, itu pada saat itu kan tadi Bu, Bu Eci bilang itu dikendalikan oleh uh, warga binaan dari lapas. Iya benar itu sempat diketahui itu enggak? eh uh, atau sempat ditanya sama si yang C.O.D. Tahu. tadi tahu. sempat ketahui memang tahu. warga binaan ya, ya. oh eh uh, sedikit pertanyaan ibu mengetahui enggak bahwasanya di apa di lapas itu atau sebagai warga binaan itu boleh megang handphone atau tidak gitu kalau yang saya tahu ya gimana ya karena kan kalau ngomong suara kan harus berdasarkan bukti gitu. Betul, lah, pasti. Makanya saya iya. saya tanya itu Ibu mengetahui enggak gitu kan. Kalau hmm. kalau yang saya tahu hmm. bisa berkomunikasi cuman untuk mendapati warga binaan itu menggunakan handphone sementara hmm. kita juga masuk ke dalam LP kita nggak boleh pegang handphone. Gimana oh. kita mau dapat dokumentasi? Oh iya oh, ya oke oke oke. Jadi ya mungkin itu ya ya. Gitu mungkin minjam-minjam atau apa-apa minjam, sama, gitu ya. apa? sama, sama ibu kan <laughs> atau ma... sama pegawai sipir ya minjam pinjam gitu ya. handphone pura-pura mau nepon-nepon siapa pura-pura nepon keluarga, keluarga. Eh, jangan salah gunain jangan salah kurasa gini Bu benar kalau misalnya uh, minjam handphone sipir gitu kan sipir kan nggak tahu apa-apa karena alasannya mau minjam mau nelfon keluarga ternyata gunain mungkin. mungkin sipirnya udah baik jadi mungkin yang lebih tunipu. tepatnya nah. mungkin di, di, di lembaga pemasyarakatan itu menyediakan uh, mengulangi kembali teknologi wartel ya pak sewa sewa saya dulu memang sempat seperti itu nah, wartel pengalaman terus. ibu nah, waktu nah, di atau nah. bagaimana nah. memang ada ada wartelnya Oh ada dan di Lampung ya Lampung iya, Dan uang juga kita nggak boleh pegang uang asli Iya ditukar Jadi, ya Bu Itu ditukar dengan uang monopoli Iya uang-uang ada uang khusus lapas Pak Jadi mata oh. uang berlaku seperti rupiah itu uh. Ditukar ke mata uang khusus lapas gitu Pak Jadi oh, kalau ada. transaksi mau ke kantin Jadi kalau apa -apa, kita mau pakai, masuk lapas tuh uh, Kita harus iya. registrasi dulu Kita menukarkan iya. uang yang kita pegang ya, benar, Dengan uang benar, monopoli Bener Jadi oh. ada uang di, di lapas itu untuk menghindari transaksi apa transaksi manipulitik itu tadi, Pak Oh ah. jadi ibaratnya kan hanya ada pos atau hal-hal yang tertentu ya oh. jadi khusus di oh. jadi khusus di untuk warga binaan itu aja oh, yang gitu, berlaku ya. uang itu Tapi gitu. kalau udah pakai warga binaan kenapa pakai uang-uang lagi kan semua ditanggung sama pemerintah Iya oh. mana tahu mau makan enak uh, yang kan? saya alami Ah ibu Eci lah waktu di dalam yang didalam. saya alami kalau kita keluar lapas mm, mm, mm, dan kita atau kita ada besukan mm, atau iya. ya besukanlah yang jelas ya iya. keluarga tuh melihat kita membesuk kita mm. itu setiap pintu tuh diminta uang loh mas setiap pintu maksudnya banyak pintunya gitu yeah. Bu. Kalau mau masuk lapas ini Jadi, ibu disuruh beli pintu atau gimana kok? Jadi eh, dari bangunane luar... panglong apa? <laughs> ibu di mana di di, di, di toko bangunan? atau toko bangunan ya? atau kerja banglo? Jadi ini saya jelasin. Oh. Jadi kalau kita mm -hmm. mau masuk lapas itu ada gerbang besarnya di depan tuh. iya, Ya ya. Satu. Utama. Itu yeah. satu. Satu. Ya yeah. kalau masyarakat umum cuman bisa ngelihat. Iya. Itulah yeah. gerbang besar itu yeah. ya. Bahkan juga kadang nggak bisa lihat karena yang yeah. bisa ngelihat itu cuman labang kecil ukuran berapa ya? Eh dua puluh senti kali dua atau 10 kali dua puluh? Sepuluh kali sepuluh. Iya. Setelah itu ada pintu lagi jeruji besi untuk sekat tengah. Yeah. Pintu kedua. Iya. Yeah. Sudah habis itu kita masuk lagi ada pintu ketiga. Mm, yeah. Jadi pintu ini berlapis tiga. Yang di depan awal gerbang besar, mm, yeah. yang kedua itu jeruji besi, yang ketiga itu jeruji besi juga antara. Yeah. Kalau kita masuk ini ini kita masuk ke depan mm -hmm. yang pertama. Yang mm -hmm. kedua ini kan memasuki wilayah kantor. Yeah. Yang ketiga ini untuk menutup kantor. Oh. Jadi setelah kantor ini akses napi, Mau, kita mau masuk ke blog kita lagi, kita tuh diminta uang lagi. Jadi oh. satu pintu itu kita dikenakan lima ribu rupiah. Lima rupiah. <t SD AI> iya. Oh, murah lah. 5.000 Iya. Uang dua puluh balik 15 pak masih. Satu, satu pintu. pintu. Oh iya. Satu pintu pak. di sana berharga pintu. loh. Itu berlaku PP enggak? Iya. Kalau pulangnya ibu iya Kalau kalau pulang enggak ada duit, nginap lah ya. Enggak kan saya tanya, PP enggak? Enggak Tapi itu di Lampung ya, Lampung, kalau diteping, diteping. Diteping di, di tebing, Di tebing di tidak seperti itu Di tebing itu tertib Tertib, administrasi ya tertib oh, oh. Luar biasa Pokoknya, eh, uh, Napi di Sejahtera? Enggak, se enggak ah, Dibina benar-benar di lah Bina. ya oh. Dibina dengan wawah di negara Asal jangan dengan... Napi yang mensejahterakan ya Pak oh. <laughs> enggak, enggak, enggak, itu kalau di tebing saya yakin lah enggak, Amin, ya. uh, amin Luar biasa, iya-iya jadi iya, iya. makannya pun, supaya makan-makan api ini pun makan makanan yang sehat. Sehat, ya. sehat Jadi sehati, biar nggak kuri-kuri lagi. Nah, jadi... Gitu. Uh, pas... Oh, jadi Ibu dulu waktu di penjara kuriannya? Udah jelas di mana penjara itu pasti kayak gitu, Pak. Karena air juga sulit. <tuk> oh, gitu. Bapak bayangin ya, air setengah ember, ukuran <tuk> <tuk> um, uh, yang, yang ukuran segini nih, uh, uh, ukuran, uh, uh, ukuran berapa? Uh, uh, 10 liter ya? Iya, uh, kita enggak Airnya itu setengah, itu untuk keramas sama mandi. Cepat, bayangin. Apakah judulnya satu gayung? Itu kerama sama mandi satu harian ya, bu? Iya. Jadi iya. apa enggak satu gayung siram kepala sama ke badan dah kasih sampo iya. Baru diambil lagi air dibersihkan baru siram badan Terus kalau yang berikutnya mau dapatkan air sama gitu Di sana berlaku untuk beli air Oh air dibeli bukan dijatah iya. Itu di jatah setengah ember uh -huh. Udah setelah itu kalau mau lebih Jadi mana warga binaan yang sudah lama mm -hmm. itu bisa uh, menjadi Gimana saya bilang berkuasalah. Oh jadi apalah ya, dia eh uh, lah ya, kepala sukunya iya, ya, itu <laughs> lagi, lah, kira-kira Oh gitu, gitu, mantap-mantap. Eh, mantap. uh, menarik ini, Bu. Eh, uh, lagi tem, apa bung arif tadi lagi ke belakang, ada tadi yang rusuh-rusuh tadi saya <laughs> dengar. Mungkin karena nggak dapat tiket untuk masuk, Bu ya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut aja Bu. Podcast kita ini. Eh, uh, Bu. <laughs> jadi kembali lagi tadi. Karena udah terlalu panjang kita melebar nih, kembali tadi ke apa tadi aksi Bu waktu orasi tadi. Mm -hmm. Itu halo, di situ. Halo, halo. halo. Iya halo. Jadi, halo, saya kembali lagi ya okay. maklum Pak, kita belum dapat kru kameramen itu, jadi memang tadi teman-teman mau masuk Ehi, enggak agak-agak saya beneri kamera karena nah. tadi waktu Angelnya bu Eci gini-gini itu ketutupan <laughs> saya sama lemannya. Oh, oh jadi saya bener karena bu Eci ini terlalu beribawa lebih bawah ya, dan kami juga masih membuka peluang untuk menjadi crew tim podcaster okay. jalanan ya bagi kalian yang ingin jadi kru kami rekrumen, open recruitment langsung saya komen Like. kontak kita iya. langsung kalau enggak datang langsung iya. ke dunia kopi iya tapi gajinya -ja, apa rahmatan lilala alamin Rahmat. <laughs> luar biasa ya, sih ya. Tadi. jadi tadi itu pengalaman Bu Eci ya, iya. dalam hal uh, di waktu saat menjadi napi dan dia malah setelah keluar dia malah memberantas Narkoba itu sendiri, iya, luar right. biasa. Dan berarti, sampai sekarang, berarti berhasil, Pak. Uh, apa, lapas Lampung itu membina bu Eci? Uh, iya, itu berhasil, nah, seperti itu. itu Keluar, Keluar kondisi lapas yang mantap. Keluar uh, bu Eci jadi singa, bukan jadi singa, oh, Pak. bukan. Ibarannya dia tahu oh, bahwasannya narkoba itu, itu baik. Nah, tidak nah, baik. Jangan sampai teman-teman uh, yang di luar sana uh, bernasib seperti saya. Gitu iya, lah, apa, ya pasti kan? karena tidak enak ya, Bu. Di dalam, di ya. dalam enak nggak, Bu? enggak lah, pak enggak ya enggak enak-enak oh, enak di luar memang iya, ya kan iya. lebih aman kan Bu walaupun daripada di dalam iya, bagus di benar, luar benar. memang Pasti. walaupun enggak ada duit di luar tuh rasanya ngeliat udara bebas tuh, ngeliat ya sama oh. kayak podcaster oh. kami ini Bu podcast-podcast iya, iya. kami ini kami nggak suka di dalam ruangan kami suka iya. di luar <laughs> ya kami di luar kami suka di luar bukan kami nggak ada alat hmm. bukan kami enggak ada dana bukan kami nggak ada tempat tapi Dari, kami lebih suka jalan-jalan jalan-jalan jalan-jalan <laughs> jalan. <laughs> eh, ini saya rasa A ada masalah ini sama wipi kita ini, Pak kenapa? Kenapa? Oh uh, oh enggak, oke. Okay. Udah, Pak, ba belum, Bu? Bu, ya, uh, silakan lanjut. Oke, okay. kenapa mesti saya ditunggu-tunggu? Uh, jadi, ya. gue Cik, jadi ya. setelah itu, setelah ibu punya ini kan punya rasa kemanusiaan yang lebih, gitu adil dan kan. beradab, adil beradab dengan hmm. pancasila pancasila <laughs> <laughs> artinya Adonan gini pak oh. uh, hijrah lah tadi bahasa e. bung Ngarib tadi kan hijrah bu eci nih kan uh, dari aksi tadi terus uh, dari bangkitnya ibu uh, Baik, di situ uh -uh. ibu sadar aksi aksi apa lagi yang ibu laku oh hmm. ini ini ini pak makanya itu tadi maksud saya hmm. ini saya mau hidupkan aksi bu eci satu lagi oh apa itu uh -uh. apa itu eh, terlalu sering mati lampu emak emak geruduk Kantor PLN. Ah ini ah, maksudnya apa nih? Asik nih geruduk-geruduk ini. Geruduk nggak hujan-hujan. Oke masih. Ah ini saya dengarkan. Nanti akan kita tampilkan videonya di, di balik punggung saya. Oke. Okay. Ini dari Diktara TV lagi. Ah ini kantor PLN Tebing Tinggi nih Pak. Depannya hmm. kalau apa? Jual durian. Mendatangi hmm. kantor perusahaan listrik negara atau PLN kota Tebing Tinggi. Pada tanggal 15 September 2019 oh. Warga yang berasal 2019. dari beberapa kecamatan di kota Tebing Tinggi Meluapkan amarahnya oh. di depan ruang uh -huh. pelayanan masyarakat Karena kesalahan pemadaman listrik gendongan. yang kerap terjadi di kota Tebing Tinggi Dan dinilai oh. tidak beraturan Ibu, atau Dalam jamu rasinya itu? mereka gendongan meminta apa? manajer PLN iya. untuk menemui warga Riz, itu nanti jamu. Serta meminta PLN mengganti alat-alat elektronik mereka yang rusak akibat pemadaman listrik salah su hmm. oh salah sudah kak sudah tak ketara bataknya, ya <laughs> jadi tanggal uh, bulan September 2019 masih di, masih bu, di tahun tahun 2019, 2019 lagi semangatnya semangat semangat. ini jadi Bu Eci cip. tadi di situ agak gemukan ya iya. saya lihat dan iya. tadi pak, memang gendong anak ya Pak kan sudah janji kita oh abung. ya maaf eh. bukan norpel uh, ibu di kala ini di tahun 2019 sudah non kurus ya iya oke jadi non kurus alias pet ya Pak Oh iya kami nggak boleh itu kekerasan perbal uh. iya bu itu uh, plecehkan <tuk> eh halo kambol halo luar biasa halo <tuk> jauh di mata dekat di WA jauh di mata tapi dekat di WA oke okay, ya, lanjut Ya si um. Allah luar biasa jadi ini pak tuntutan apa ya. adu ama Enggak-enggak, ini kita sepakatin dulu bung, ya. bung. bung, Bung, pa, bung. Pa, bung, Bung Kami Bung ya, kadang kami... gede Bung kadang gede bak <laughs> ya. Kami Bung ya, mohon okay. maaf Kami panggilnya Mi Bung, seperti bung Tapi kalau pun kalian silap-silap dengarnya kan nanti Kemudian Pak juga, udahlah nggak apa-apa uh, Bu, Pak lepas bu, apanya Itu bukan sponsor kan. <laughs> sponsor, iya. bu, tolong bu, tolong uh, Jadi saya, sekali lagi yang mau jadi sponsor Atau yeah, ya nah. mau ditampilkan produk-produknya -produk ya boleh. Kami, ya kami saat ini belum berbayar Belum, belum Tapi kami yakin kalau nanti meledak nanti ya pasti bayar pasti bayar kalian nggak kalian ya. bayarnya nanti tapi kami cepat kalian kalau mau apa, ah, jadi produk. sponsor sini ah, produk kami akan mengikat sekarang gratis, gratis. besok belum tentu tapi kami hanya produk contoh makanan parfum kalau misalnya hmm. ah, Motor Cold diletak di sini. Jangan, kan? nggak muat oh, tempatnya. Yang rumah nah, baru. Ah, bila apa bi apa biar kalian tahu nih. Situ Pak, pak ke situ. kameranya iya. di situ kan di situ. Oh, ya konten kami belum ada, belum ada. Subscriber kami udah banyak. Sub, subscribe ya, subscribe yang subscribe konten kami udah ada podcast yeah. jalanan Boleh terjalanan. kalian Udah okay. 3000 ribuan. Lanjut, eh, kembali lagi ke okay. video tadi. Jadi itu tadi Ibu. Saya lihat Ibu juga. Aksi apa ya namanya mungkin demo ya. uh, operasi PLN ah, iya. uh, yang berdasarkan sering mati lampu menyebabkan bahan-bahan elektronik rusak Kira-kira ya, uh, uh, bisa diceritakan bu, lengkapnya bagaimana itu Jadi kan pada saat itu mm -mm. itu tuh rajin-rajinnya tuh mati lampu tuh mati lampu jin ya kayak mau belajar aja iya, rajin ya mati, ya. mati lampu iya yes. yes, sih <laughs> tarik sis semongko oke okay, lanjut bu <laughs> Jadi uh, nanti itu mati lampu tuh lebih dari empat jam. Mm -hmm. Nanti mati lampu tuh. Itu sa dalam satu hari gitu bu? Iya benar. Uh -huh. Bahkan itu bisa berulang-ulang dalam satu hari. Oh, misalnya mungkin di jam 8 pagi mati, jam 4 eh, nanti sore mati lagi. Iya gitu, benar. Oh. Jadi uh, pada saat itu uh, banyak warga yang mengeluh, tapi tidak ditanggapi kan uh -huh. gitu kan? ngeluhnya jadi, sama siapa? jadi bu? Eh, enggak, enggak, enggak uh, uh, ngeluhnya sama siapa? dan ibu sebagai siapa? sebagai apa di saya uh, sebagai warga. oh warga. Uh. di situ saya belum uh, ikut ke aktivis. Ah, belum belum. aktivis belum ya. Uh. Uh. jadi uh, pada saat itu sering mati lampu. jadi nanti kalau setiap ditelepon operator, operator itu selalu tidak pernah ada respon. Uh. atau nanti ditelepon juga nanti Kayak ngegantung gitu. Eh masa. nanti bu nggak punya pulsa. Eh, iya. Bisa kita cek, iya kalah itu maksud kala saya. Itu, kalau nggak ibu siapa? jangan seujan dulu lo. boleh langsung kita. Oh taro. artinya maksudnya gini bu, uh, warga keluhan warga itu tidak ditanggapin oleh operator. Ya oh. begitulah, seperti itulah uh, keluhan warga pada saat kami demo di situ. Jadi oh. uh, ibu dan warga lainnya jengah terhadap. Uh, aksi atau tingkah operator yang tidak merespon ya, warga hmm. Jadi makanya rame-rame geruduk tadi bahasanya Sebenarnya ya Sebenarnya enggak geruduk Ya kalau di sini hmm. segini, itu, kekerasan, itu kekerasan perbal uh, iya. bu, Jadi, Silaturahim lah ya Bu Rame-rame iya. ya. silaturahim berkunjung Ada apa loh di PLN ini kok sering mati lampu uh, iya. gitu Sementara kayak yang kita tahu uh -uh. Dalam uh, peraturan apa gitu ya Kalau dalam waktu 4 jam PLN itu mematikan listrik uh -uh. Itu PLN itu wajib mengeluarkan kompensasi Kompensasi apa? Kompensasi Bapak -bapak. apa nih? At, ya, seperti ganti rugi gitu ya. Kalau, kalau ada kerusakan. Iya. Tapi, tapi sebelumnya himbauan keluarkan. Tidak pernah. Oh, enggak Kalau itu ya. Iya. Sampai saat ini belum pernah saya ketahui ada masyarakat yang barang elektroniknya itu rusak. Mm -hmm. Uh, akibat uh, rajinnya mati lampu itu belum pernah ada mungkin tiga. ada himbauan Pak tapi di fanspeak, ya, Karena fanspeak. Uh, pernah saya baca di Facebook-Facebook itu ada fanspeak-fanspeak fanspeak apa info apa gitu kan ini Bu nggak ikuti IGN PLN, PLN. info atau PLN gini, Mas, info itu, pada saat itu uh, pada saat ibu nggak punya ter... Facebook nggak punya gadget pada waktu itu saya enggak tahu sosialisasi gadget? yang dilakukan oleh PLN men fisiknya Mas Iya, Bapak Bung kekerasan Farb. Loh, bukan gitu Bung. Kan Bung tadi sekarang bilang. Gini, uh -uh. Sekarang gini, kalau seandainya diinfokan ke Facebook, uh -uh. oke, okay, ke media sosial ke Facebook uh -uh. ya. Diinfokan bahwasannya ada pemberitahuan untuk mati lampu gitu. Uh -uh. Apakah semua masyarakat tebing tinggi ini menggunakan Facebook? Ya, jangan iya. salahkan saya. Oh, benar, nah, itu. Satu, uh -uh. dan kedua, jika diinfokan di uh -uh. radio, uh -uh. Apa semua masyarakat tebing tinggi menggunakan radio? Iya Nggak, Jangan salahkan saya lagi Iya, jadi, <laughs> kan, jadi kan timbul pertanyaan menurut pemerintah ah. atau menurut Bapak sebagai ini mungkin nih yang sebagai pihak akuisisi pemerintah uh, Artinya maksudnya Bapak dan apa Bung tadi dan Bu Eci bilang ini selain radio selain medsos berarti PLN harus nyewa beca gitu ya Enggak, enggak bisa dapat solusi lain dulu. Ini OBC untuk apa? <laughs> ya, keliling-keliling kampung lah. Besok Halo, mati masih jam lapu. 8 sampai jam <laughs> 12. Apa, malam ya tahun 90-an. Halo, saksikan beramai-ramai pasar malam dengan permainan gini. top setan. Berarti, nah, kaya, berarti kaya, kan uh, minimarket itu loh Pak. Berarti ertet oh, gitu. Berarti ini mungkin solusi yang lebih efektif gitu kan memanfaatkan uh, aparatur negara, iya, aparatur iya. pemerintahan benar. Sosialisasi misalkan, lah ya. Uh, dari Uh, tingkat... Uh, yang paling tinggi tuh wali kota kecamat, camat, ustad, ustad... Ke... <laughs> enggak dong, Pak. Tapi <laughs> ke yang lurah Lura ke Kepling Kepling ke masyarakat. Nah, keping enggak tahu dimana, soalnya payal cariin Bu. Ya. ada Kepling Pak, enggak ada. itu enggak dapat bahas. bantuan, lupa lah. udah mau bahas apa Ibu <laughs> Silakan. Jadi sedikit banyaknya. Saya huh? juga banyak mengeluh kesahkan. Kenapa lagi nih? Masalah ini? Banyak kali keluhan ibu ini. Tapi ibu kepala kepling tebing tinggi. Iya. Julukannya. Julukannya. Oh, julukan ya, aja keping tebing tinggi. Kalau tinggin. saya gajinya mahal pak. Oh iya. Saya menggaji Allah Taala. Oh, oh, luar biasa, luar biasa ini. Biasa, Jadi ya. berarti nah, slogan Maju ya. tak gentar membeli yang bayar tuh nggak bener oh. ya oh. bu? Gak benar ya hoax oh, oh. ya bu ya. Masih Allah. Oke lanjutkan bu. Tadi maksudnya Nggak penting amplop yang penting isinya bu ya. Iya iya enggak. Eh silakan Bu, mana minum-minum makan-makan. oke, minum, makan. Iya, oke, okay. okay. uh. uh, dari ini ini saya cerita pribadi dulu ya. Pribadi. Yeah. Ya, dari tadi dari bukan cerita pribadi, ya, Bu. In enggak ini kan masalah kepling ini saya huh. uh, dasarnya dari pribadi dulu pengalaman uh. Uh, pribadi. Oke, okay, oke okay, gitu. Bu. Oke okay, Bu. Jadi ibu saya itu sudah menjanda selama 22 tahun. Bu, uh. bu. Itu janda apa bakti kerja itu? <suk> Dan ibu saya juga bukan... Udah dapat sertifikat Iya bu, itu udah, udah dapet, dapet, dapet penghargaan dapet bakti kerja itu berusaha. di perusahaan. <laughs> Oke okay, lanjut bu. Jadi ibu saya juga bukan pensiunan ya. Karena ibu saya juga bira swasta. Pedagang miso pak. Pedagang miso. miso. Uh, jadi ayah saya juga hmm. pedagang cendol gitu kan. Hmm. Pada hmm. tahun 2000, eh, tahun 99, ayah saya meninggal. Hmm. Saya waktu itu masih kelas 6 SD. Hmm. Jadi berjalan seiringnya waktu... Selama ibu saya menjadi janda, mm -hmm. itu ibu saya tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dan bertahan. Hmm. Contohnya, uh -huh. jam kesmas, uh -huh. kompor gas, yeah. jam dinding. jam persal, BPJS, uh -huh. Raskin, uh -huh. dan lain-lain sebagainya. Tahun ya, belum ada lah BPJS ke, Bu. Kemari Pak, ke sampai saya mulai aktif. Terus kalau Ibu nggak dapat bantuan dari pemerintah sangkut pautnya sama Kepling apa Bu? Jadi gini Pak, hmm. seperti macam kompor, <tuk> hmm. Ibu saya tuh didata tuh sama kakak saya, didata hmm. Hmm. Hmm. Kepling. Dan saya lihat itu tidak pandang bulu, semua masyarakat itu mendapatkan bantuan kompor dan tabung gas. Hmm. Hmm. ya. Ibu saya masukkan data beserta kakak saya, dua tuh dua kakak. Hmm. Hmm. Jadi pada saat bantuan itu turun, Keluarga kami itu tidak ada diberitahu oleh pihak Kepling. Mm. Kepling. Ah, dah. Setelah uh, sekian lama, baru saya tanya, kak, ada nggak bantuan untuk mamaku yang kompor gas? Oh, nggak ada, udah dipulangkan. loh kok bisa dipulangkan sementara kakak mm. aku sama mamaku belum dapat? Mm. Terus pada saat itu mm. istri Keplingnya itu bilang gini, kalau mau itu ada kompor, katanya ya udah mm. sini lah, tapi udah rusak yang bilang itu Keplengnya. Istri kepling Oh, oh. jadi Bu dapat bantuan barang rusak. Ya, ya enggak saya ambil. Tapi sebenarnya apa memang seperti itu ya, Bung? Ibaratnya hmm. bu, bu, pemerintah tuh memberi bantuan, Pertanya apa je, je jam-jam cashmas, jam uh -huh. kompor, uh -huh. jam dinding, oh, apalagi yeah. <laughs> itu giveaway Pak oh, iya Lucky iya iya okay. <laughs> akan, -akan pemerintah ini <laughs> <Like> giveaway lagi dulu, habis gerak jalan <laughs> <laughs> jadi gini Pak, itu kan pada mm. saat itu uh, minyak tanah mm -hmm. minyak tanah di oh transisi ah. Oh, transisi dari minyak, minyak tanah ya. minyak oh. lampu lah Pak nah, kalau orang tetep oh. tebing minyak lampu hmm. kalau disuruh nah beli minyak lampu sebotol ya. beli oh, stepe ya. stepe ya. ah si celat tuh ada nama. balik gojek kalau Go beli kan kacang ya. malen-alen wah beli minyak lampu seotol <laughs> beli <laughs> beli nyap nyamuk <laughs> uh. tapi sebelum sampai ke D itu udah tiga kali balik, balik lagi Pak. Lagi, ya. betul apa uh. tadi Mak <laughs> apa luar biasa jadi uh. ini cerita minyak lampu yang oh, transisi. Transisi. Oh, transisi minyak lampu atau minyak tanah iya. ke tanah iya. ke uh, gas kompor, iya. lama ini bu cerita ke ini bu. bukan kompor bu kompor, ke, gas. ke gas cuman cara gunain gas itu kan harus ada kompornya kompor, kompor, kompor gas pada saat itu pemerintah hmm. pemerintah memberi Kompor gas satu tungku, mm -hmm. beserta gas gasnya, beserta tabungnya, gas itu gasnya juga. yang masih tiga kilo. Oh, oh. kilo, melon, 3 kilo, melon, tiga kilo, ya melon. melon, melon, benar, benar, oke, benar, benar, benar, oke, benar, benar, oke, benar, benar, oke, dan disitulah ibu saya bisa saya uruskan menerima BPJS gratis dari pemerintah oh. di 2019-2020. Iya ya, Bu. Ini, Ini jadi aktif, BPJS dari pemerintah yang PBI ya Bu ya. PBI? PBI itu Pak peserta bebas iuran Pak. Oh iya iya oh, ya. yang gratis sendiri ya itu ya. ya, gitu, ya. Oke oh, oke. Okay, okay.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 Uh, setelah itu, karena saya itu aktif, saya juga aktif itu ada sebab musababnya inilah salah satunya. Oh, saya ya. merasa pihak, pihak orang tua saya itu kayaknya terzolimi gitu. Oh, itu nanti di 2019, di 2020 tadi makanya dapat bantuan atau perhatian dari pemerintah, bukan karena ibu ini nanti, bukan karena bu Eci, tapi karena keplingnya udah ganti enggak? Enggak, itu, <laughs> itu pergantian kepling setelah suaminya meninggal diganti dengan istrinya. Oh, ini kayak oh pak kayak dinasti, dinasti ya. pak eh? jadi India gini ya mungkin ya kalau saya tanggapi menetabu Eci ini pun turun menjadi aktivis karena memang karena ras tidak lah ya. Ya, jadi ada ketimpangan oh, ya ada ketidakadilan ya, ya seperti dia itu tadi maksudnya di tadi di belakang tadi pak kenapa pemerintah situ Hmm. Oh, kurang melihat keadaan yeah. warganya ya yeah, jadi benar, bukan benar. karena perlu CCTV di setiap tempat ya, ya tapi kan. perlu adanya stakeholder uh, atau ma masyarakat-masyarakat yang peduli seperti yeah. Bu Eci ini ya kan yeah, untuk menyuarakan yang ketimpangan intinya ketimpangan kan orang-orang ya. orang yang seperti Bu Eci ini kan menuntut pelayanan publik yeah. yang sesuai standar benar, gitu benar. loh contohnya ya pemerataan sosial agar tercipta good government and Giveaway, giveaway, so, kita iya, oh, luar biasa kali okay. seperti tadi. Jadi, penyelesaian tadi di PLN. Jadi, kalau cerita di PLN tadi, penyelesaiannya bagaimana, Bu? Jadi, kami menuntut agar manajer menjumpai masyarakat. Uh -huh. Kami tunggu juga, uh, manajer juga tidak turun, tapi alhamdulillah uh -huh. setelah diadakan demo mulai besok harinya uh, listrik sudah mulai uh, normal kembali. Gitu. Belum oh, kok bisa gitu bu? Yang sebelumnya sering mati hidup mati hidup, ya, bisa, bisa normal? Gitu. Ya itu yang harus kita pertanyakan. Saya juga nggak tahu. Oh, oh pada saat masyarakat atau ibu oh, dan warga lainnya oh, oh. datang silaturahmi ke PLN itu nggak ada tanggapan atau <tuk> eh, kenapa sih seperti ini gitu? Nggak ada disampaikan oleh pihak PLN itu sendiri? Katanya sih ada pemeliharaan. Kalau oh, memang ada. Ya, jaringan oh. Oh, listrik Ya kalau memang ada pemeliharaan, kenapa mesti tiap hari? Kenapa juga satu hari bisa dua kali, berkali-kali, kan gitu? Uh, mungkin pas ngasih makan vitamin, namanya dipiara, bu Ini iya, ngasih minum, <laughs> <laughs> ini ngasih vitamin. Gitu. Betul, betul. Oh, jadi begitu warga datang ke kantor, berkunjung silaturahmi, kemudian esok harinya tuh Bagus. listrik normal lagi ya? Nggak ada yang sebagian di situ masyarakat demo, disitu di situ juga dihidupkan. Uh. Oh daerah-daerah gitu ya? yang lainnya ya. gitu sebagian. berarti kan saya sendiri, saya sendiri pernah tuh pada saat itu mau sholat subuh ya. Hmm. dan karena kan suami juga kerjanya tuh kan uh, subuh ya, setelah selesai subuh dia mulai pergi uh, uh, kerja, uh, pergi kerja, uh, kerja. Ya, subuh. jadi di saat mau subuh itu mati listrik. Kalau kita sebagai emak-emak yang namanya jadwal pagi, banyak kali ya. agenda yang mau dikerjakan, ini itu, ngayang, gitu gitu ya, dari A, B ini yang ya. Oh. berbeda. Oh, uh. Malam suami pagi, anak belum uh. lagi rumah. Malam suami pagi, anak jadi suami sendiri, kan, Bu? Ya, masih oh, suami oh, sendiri, orang iya. orang kan. orang tua, orang tua, orang tua, orang tua, orang sampai suami orang sampai suami orang oh pada saat itu suami kan mau pergi kerja setelah sholat subuh kan yeah. saya lihat tuh istri mati saya datang itu PLN Yuk. oh silaturahmi lagi ya yeah. sendiri saya sendiri. Eh, uh, lo bang ya uh, operatornya mana nggak ada kak nggak ada hmm. terus yang di operator siapa yang jaga saya hmm. abang di sini sebagai apa security emang bisa security merangkap sebagai operator hmm. Sepertinya ya sepertinya aja. Jadi saya tanya ini kenapa nih e, bagian sini bisa mati tanya lampu? Mati Karena kan gitu ya. e, gini loh Bang, yang namanya pagi itu kegiatan emak-emak itu kan banyak. Hmm. Saya bilang itu kenapa kenapa matiannya mesti pagi gitu. Terus dia bilang iya Kak, nanti coba disampai udah saya balik, saya balik alhamdulillah sampai emak udah nyalaan. Oh, berarti gini Pak, mana, PLN mana, ini mana, bu? apa Bung? PLN. Ini ini. Uh, berarti PLN ini Uh, mereka baper gitu baper. Bapernya iya bapernya gini Bu Mereka tuh perusahaan listrik negara Tapi kenapa warga negara ini gak mau ngunjungin mereka Ya iya kembali lagi silaturahim tadi nah, kan jadi yuk warga negara gitu yuk. kan Kalau kalian janganlah ngurusin diri sendiri kali-kali Atau uh, kalau ada waktu berkunjunglah ke PLN gitu Jadi gini Jadi mak maksudnya gini Pak biar saya hmm. perjelas mungkin gini maksudnya itu dari PLN itu ya contohnya kayak bu, bu Eci nih hmm. maksudnya ya kalau memang mereka ada mungkin memang perlu di uh, ada sesuatu iya. ya mungkin la kalau lagi mati lagi sakit mereka itu di datangi siraturain jadi tahu oh ini gitu. manajer PLN oh. ini ini bosnya ini securitynya uh, kayak uh, bu Eci tadi uh, kan kenal ter gitu. uh, terbukti bu Eci langsung pulang langsung uh, gitu, uh, gitu terus ya. ini uh, saya mau tanya sama siapa? sama pihak PLN. Oh. Pihak oh. ya, PLN tuh jika masyarakat tuh terlambat satu bulan itu udah ngasih surat cinta mah seperti yang kayak di video tadi. Kalau terlambat apa bayar? Bayar eh. satu bulan PLN. Oh ini tarif apa tarik listrik? Ya, iya. Bayar. Oh. Jadi kan token ya. lanjut. ini bu surat uh, dari PLN kapan mau dibayar harus dibayar loh dia mewajib, me mengharuskan dibayar itu hari juga sementara yeah. tanpa mereka tahu tanpa mereka tahu pelayanan mereka Selalu yeah. kepada masyarakat seperti apa okay. itu wajib dipertanyakan yeah. jadi kami pernah tuh e mendampingi masyarakat warga kampung tempel jadi pada mendampingi masyarakat yeah. suami didampingi enggak? iya yeah, jelas oh warga kampung tempel yeah. ibu dampingi jadi pada saat itu dia kondisi rumah itu ngontrak kontrak, jadi listrik itu dipasang oleh yang yang punya rumah atau dia gitulah Jadi dikenakan sekian juta Jadi dikenakan sekian juta oke okay, dibayar oleh masyarakat Jadi kami tuh mau konfirmasi tuh sama manajer PLN Jadi saya sebagai LSM dan teman saya sebagai dari pers dan media Itu iya. harus resmi-resminya menyurati pihak PLN oh jadi surat cinta harus dibalas dengan surat cinta ya benar secara administratif ya makanya yang paling benar itu walau jauh di mata tapi dekat di wa oke halo abang abang kakak udah habis minum ya pesen lagi lah oke jadi itu tadi cerita PLN jadi bu harapan bu bu Eci itu pada PLN itu tadi ya jadi gini Pak, uh, gimana, harapan gimana, saya. Heeh, uh, bu jangan 5000. Kalau seandainya ada pemeliharaan ataupun kerusakan jaringan gitu kan. Diharapkan pihak PLN ini memberitahukan kepada Kepling eh, memberitahukan kepada perangkat ke, bukan, <laughs> perangkat pemerintahan setempat gitu kan. Jadi misalnya lurah ataupun camat, camat memberitahukan kepada lurah, lurah memberitahukan kepada Kepling dan Kepling memberitahukan kepada Masyarakat oh. kan gitu, kadang sosial, Lisasi. gimana sosialisasi, sosialisasi. kepling kepada masyarakat ini juga kurang, Bu. Oh, Contohnya, hmm, contoh. BLT, BLT. Kenapa itu? Ah. Okay. Itu banyak saya lihat BLT itu yang tidak tepat sasaran, tidak tepat. Oh.